Dalam rangka uh, sertifikasi intervensi sekolah uh, intervensi B tahun 2020, uh, saya Wulan dan Bukasi dari Bali Besar POM Serang uh, mengapresiasi kegiatan dan program keamanan yang sudah berlangsung di MTN, MTSN 5 Kabupaten Serang. Harapan kami agar pelaksanaan program keamanan pangan ini tetap berkelanjutan, supaya uh, jajanan anak usia sekolah yang dikonsumsi oleh uh, komunitas sekolah ini uh, aman dan uh, sehat. Harapan kami seperti itu, semoga menjadi generasi yang cerdas penerus bangsa. Ya, terima kasih banyak dari Badan POM yang telah berkunjung ke kantin ikhtiari di MTS negeri lima serang ini semoga dengan adanya saling istilahnya cek mungkin untuk uh, untuk pengendalian bahan-bahan yang berbahaya sehingga jajanan ini terhindar dari istilahnya borak, pewarna ataupun pengawet yang lainnya sehingga jajanannya tetap sehat untuk dikonsumsi anak-anak di madrasah kami ini.